dan di share ke teman-teman kalian biar channel gue berkembang dan teman-teman kalian tahu langsung aja kita main game nya kenapa nih tuh babila oh, ini emang gamenya pengen nih gue kalah apa gimana ya karena gue terlalu jago kayaknya kurang ajar nih game nih oh. Fuck it bro. Oh, harus tenang, tenang harus tenang konsentrasi konsentrasi bro konsentrasi selalu tenang kalem bisa yo bisa tenang kalem bisa yo bisa tapi kenapa gak nyampe kena kupu-kupu Napaan tuh tadi tuh bajingan mah masa lompat segitu doang gak kena tuh segampang itu loh Kenapa kuku, kuku berarti tadi tuh bajingan kupu kuku bajingan kupu malam jembut bodoh amat biar topeng gua hilang, yang penting gua kagak mati anjing langsung cekoin cuy jago parah gua ya yeah. mau ngejebak gua lagi dia, gak bisa lah cuy hmm. gak bisa udah berpengalaman gua, udah jago slow Anjing. Segot gua. gue lompat-lompatnya. Ya lah sudah ambil inilah, lawan penting anjing. Solein tidak? Ada ikan lompat-lompat begitu ya. Ikan petakilan anjing. Itu lompat-lompat mulu kerjaan ya karena nyari makan gue blok ikan nih ya tuh parah gua sih ikan dari mana babi lah jadi perasaan nggak ada ikan ada ah mampus gue kerjain nggak masih gua nah buru-buru lah mabat ini ah udah jago bet, ini kacau tiba-tiba ada ikan disitu tadi anjing bet, bet ikan dari mana coba nah <tuh> ibat itu gimana cara lewatnya anjing berarti ya boblok bet ya anjing nyawa benol lagi babi lah ber dapat tambahannya walaupun ya? Nah, gitu dong. Lumayan satu lagi kan. Nyawanya. Tadi gitu tadi gimana ya? Terlewat ya? Pepe lah. Masu susah banget anjing. Ada, ikan, ada bunga juga. Hai, Uh, jujur gue parah gue kan bisa ayo, anjing nah, cek poin lagi cuman langsung dapat cek poinnya udah kedekatan mas ya apakah itu terlalu susah menurut yang bikin game jadi cek poinnya udah kedekatan enggak itu gampang banget ini eh. gampang parah cuy itu uh Menang anjing gua Memang gua anjing parah Parah kacau Berapa level lagi nih lawan raja nih Oh masih lumayan jauh lagi <laughs> Gue beker deket Papu papu Papu papu Apaan itu Papu, Ini dia rajanya kali ya Maksud gua ya Anjing itu gimana caranya, cuy? Udah hmm. gimana cara ngelawan? Anjing, oh, digituin matiin. Anjing, papu-papu, oh, makanya. Idi mati mulu anjing. Lah udah game over ini gua gue. Nah, kalilah Lanjut nggak? Nggak ada game over game over. Kita harus menang. Lawan papu papu. Papu papu anjing lah. Harus menang ini. Harus menang. Harus menang. Nggak boleh nggak menang. Gampang banget. Cuma tinggal nginjek kepalanya dia doang nginjek ini. Kita bisa nggak sih ke situ? Bisa lagi. Guys, oh, jago gua kacau, kacau jago gua Oh, bisa di sini. Kenapa ada dari tadi, Pepe? Anjing meninggal langsung ya. Kita harus move nyawanya tinggal berapa tuh dia tuh nah papu-papu anjing Tetap kena oh, ya ya uh. anjing tinggal satu lagi loh itu loh anjing dari awal lagi lah epek kuda Oh, tetap pernah anjing. ya. Mampus, meninggal Gampang banget ternyata, anjing cuma tinggal gitu doang. Pepe, lapapu, papu anjing, papu, papu brengsek. Seru parah, kan? Game-nya kan anjing jago parah gue main ginian mah Main game PE 1 Yaelah Tuh, meninggal langsung dia Sosok-sosok lawan gue lah lo lah Ging jago gue Tuh, dapet kan Topeng Topeng kematian ya Anjing hilang dah tutupin gua barap. Nah, apaan itu? Oh, beda. Gambarnya gambar dokter gitu. Hey. Sakit lu, gua, gua pikir masih jauh lu itu lo. Anjing. Loh. peng nggak lagi. bisa dibiarin ini, harus bunuh gua. <tuk> gua I want semua Dapat nyawa lagi nih. Gua nih. Lagi depan, ada nyawa lagi, gokil-gokil jago parah. Gua aja, wah, ya, lagi. Aduh, gue ngeluh, eh, lah oh, mati semua. Mau gua, mau tanaman, mau hewan, meninggal semua. Gua, ah, meninggal semua. Anjing banyak bom lagi depan pancing. Nah, mau itu, tunggu jago loh itu caranya ya anjing lah eh koin kenapa jauh banget ini dah uh oh, anjing ngeribet itu Itu ngeribet, mana gerak lagi dia Kenapa ke sana angin kan gua nggak ngarahin ke sana Pepek guda, pepek guda <tuh> Ngeribet ini dah Ah, <tuh> ya gua ketemu ini lagi ini lagi taiklah nih jalanan anjing muter-muter Udah jago gua lalu lalu jago gua anjing gimana moper udah pepe lah anjing Harus selesai nih, stage ini harus selesai Slow, slow, slow, slow Tinggal loh wow. Lah kan gue kagak ke situ Masa kena anjing hmm. Bantu anjing. Buru deh ga? Buru deh ga? Tuh, tuh apaan ya? Wae dapat nyawa lagi gua selau cek koin. Oh, Bunda <tuk> lah, ngijin komentar di mana? bom kematian anjing. Oblum. Oh Oh untung gue masih ada topeng kalau gak gue meninggal tuh, gua tuh Ah anjing, kepeng. tunggu jago, apa biarin? Topengku nggak ada hilang nggak apa-apa, yang penting dapat gua, dapat, dapat, nah, dapat panggah yang penting gua. sempet selamat gua babila. langsung oh jagobat gua kacau kenapa ketemu ini lagi ini lagi enggak lah anjing anjing banget kesel banget gua babi Tego udah dah, anjing ah. Ah, itulah segin aja dulu. Kenapa <tuk> jadi <tuk tuk> bete anjing main game babi babi anjing. Kita ketemu di Episode-episode selanjutnya ya. Bye bye. Semoga gua makin jago main game ya.